harta itu uh, banyak orang mikir harta itu cuma uang ah. padahal ya harta yang gak uang kalau kayak gitu gak ada lagu harta yang paling berharga adalah keluarga okay. ya. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Di sini kenapa namanya Harto kita nggak cuman pingin stay together as a team ah. kakak -kak aku sama ah. aku sama adikku, tapi juga dengan kita nyediain kafe seperti ini itu inginnya itu orang yang datang ke sini itu bisa menjadi bisa menemukan keluarga baru, hmm. teman-teman baru. Kalau dilihat dari apa namanya uh, desain, itu uh, sekelas kalau termasuk high end, betul. Uh, cuman kalau di harga, sebenarnya gimana sih kalau dari harga gimana? Nah, masalah interior hmm. itu kita bikin memang. Kayak, kayak kayak visi kita uh -huh. kita pingin nyediain tempat yang nyaman dan dan apa ya PW lah uh -huh. buat orang kumpul kumpul dan uh, menemukan arto artonya yeah. ya kan uh, dengan tempat yang mewah seperti ini uh -huh. di pekalongan ya uh -huh. kalau di kota besar ini sudah biasa banget gitu uh -huh. di pekalongan uh, orang mungkin mikirnya begitu lihat wah tempatnya megah banget nih uh -huh pasti mahal padahal sebenarnya kalau dipikir nggak juga sama aja kayak yang lain iya ya? malah bahkan dengan tempat seperti ini saya over harga segini itu tuh sudah sangat murah menurut saya nah, ya nggak tahu menurut orang lain ya. tuh tapi contohnya seperti ini uh, cappuccino hmm. di sini cappuccino jual dua puluh satu cup yeah. satu gelas uh, sedangkan di di apa namanya tempat lain. di tempat lain hmm. uh, Menjualnya 26, nah. 27 Beda tipis lah ya Saya sekeluarga nih ya bikin, hmm. bikin-bikin kafe begini itu kan pinginnya tempatnya yang nyaman hmm. Mama sama papa saya tuh selalu bilang ini, Kamu kalau ngerjain sesuatu ya beneran diniatin hmm. uh, Kalau kamu sudah niat, kamu sudah tulus Nanti semua akan datang dengan sendirinya Nah, nah uh, kita nyatian tempat seperti ini Memang betul kalau untuk Bekalongan sih lumayan mewah hmm. nah, nah. Ya kalau di kota-kota besar mungkin sudah biasa yeah. Cuman dengan tempat yang seperti ini harga saya itu bisa saya bilang itu lumayan lumayan Fordable. murah ya. Iya ya, affordable, ya. lah ya, affordable. Lumayan lumayan affordable. Karena apa? Uh, kayak contohnya uh, rice bowl hmm. atau uh, cappuccino-nya gitu hmm. atau latte-nya aja gitu. Es latte itu di sini 28.000. 28. ribu, 28. ya um, dengan tempat yang seperti ini uh, nambah 1.000 atau 2.000. Dari tempat Dari lain, tempat lain iya. itu menurut saya sudah sangat-sangat-sangat affordable. Sangat affordable. Tapi ya. orang lihat tempatnya seperti ini, udah wah mewah banget mewah nih, banget pasti deh. mahal gitu. Atal tidak, enggak ya, kadang gitu. Jadi kalau bisa jelasin, jadi misalnya ada tempat lain dengan harga 2,7 setengah, tapi uh, servisnya, desainnya, suasananya dapat kayak gitu. Hmm. Nah ini cukup terbagus, gopek, ah, yes, dapet kualitasnya gitu standarnya yeah. ada standar uh -oh. minimalnya terus yeah. desainnya gitu. Yeah. Cuman memang memang nggak bisa dipungkiri setiap kafe itu punya marketnya sendiri. Yeah, iya gitu. betul. -betul. Yeah. dan dan enggak nggak uh, masalah nggak masalah kalau orang misal mau prefer sana mau prefer di mau prefer mana hmm. itu pilihan mereka gitu. Yeah. Atau orang kalau misal setiap hari datang ke sini pun akan bosen lama-lama. Iya betul. Begitu pula ke tempat lain yeah. juga gitu. Jadi Makanya yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada yang mau buka cafe atau gimana, malah gengko, harus malah silakan gitu. Kita oh. di sini memajukan Pekalongan Barat. Dan komunitas-komunitas pemilik kafe ini itu sebenarnya uh, saling kenal. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya sini buka kemarin, nah. dari kafe mana, kafe mana, kafe mana, kafe mana, mana, datang. Oh, gitu ya halo ya, thank you, thank you, uh. gitu. Support, uh, kalau sana buka, saya juga datang uh. kayak gitu. Ini uh. saling-saling apa ya? Support, saling support ya? Ya? lah, saling uh. mendukung. Solid ya, juga biar kita. maju bareng. benar. baru tahu ini, ternyata. kalau bisa rame semua, rame semua. Ah, Nggak yang cuman rame sini doang 2. atau mana doang, mana doang. Kalau, kalau bisa rame semua. semua iya, gitu. Berarti tinggal gimana pr kita nambah, gimana daya, daya beli, kalau hanya biar makin bagus lagi. Betul, jadi rame, betul, rame semua, iya. gitu. hmm. Itu uh, ini di saat pandemi nih, Mas Adi. Hmm. Nah, ini protokol kesehatannya, kayak saya lihat tadi agak lebih baik daripada bu, bukan lebih baik bahkan bahkan paling baik terbaik malah kayak di untuk standar kafe hmm. bisa dikatakan ini bisa standarnya se-levelnya sama kayak mal yeah. nah, gitu nah eh, jelasin apa aja yang tadi mas okay. Adi jadi um, karena kita itu nggak pernah ada yang tahu virus itu ini orang tuh bervirus atau enggak? Nah, benar. O T G ya kan -G. orang tanpa gejala tanpa... jadi semua yang datang ke sini itu harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, mohon maaf, nggak bisa masuk. Iya. Yeah. Nggak bisa masuk, harus pakai masker dulu. Itu bukan menolak rezeki, tapi apa ya? Untuk keamanan Defense. kita semua bisa yeah. lah. Defense. harus pakai masker. Masuk ditembak temperatur. Huh? habis itu uh, pakai hand sanitizer. Hand sanitizer. Yeah, masuk. Lalu semua karyawan di sini juga pakai masker. Mm. Dan juga pakai face shield. Mm. Terus yang... Kayak satu-satunya sampai saat ini, satu-satunya di Pekalongan kafe tanpa buku menu. Ada sebenarnya buku oh, ada. menu. Ada, jadi okay. di sini memang sedia QR Code. Uh. Ya. Kenapa QR Code? Bukan banyak orang yang datang ke sini terus mereka bilang, Alah gaya-gayaan banget sih pakai QR Code. <laughs> sebenarnya ini bukan gaya-gayaan. Uh -huh. Tapi gini, kalau ngeliat di kota-kota besar atau di negara-negara uh, uh, uh, maju, maju, itu banyak yang pakai QR Code karena apa? kalau pakai buku menu, itu kita nggak pernah tahu itu buku dipegang siapa. Benar. Dan ini masa pandemi gini, masa mau kamu pegang beresiko seperti itu, ah. kenapa disdian QR code 1 Ya memang biar maju. Biar maju. Iya kalau nggak menu terus kapan majunya? Kapan majunya? terus satu dari QR code biar maju dan biar aman. Ah, Tapi problem. kalau memang orangnya tidak bisa, ya kita kasih buku menu yeah. gitu. Padahal Simple sih tinggal buka kamera. Ya, tinggal buka kamera. Kalau kalau yang Uh, HP-nya buah-buahan, kemarin sempat install, oh, install yeah. aplikasi, ternyata yeah. cukup buka kameranya udah langsung yeah. reverse Iya yeah. <laughs> Yang HP-nya buah-buahan, tapi hmm. atau yang, yang HP hijau ya hmm. nah gitu, gitu. itu uh, salah satu keunggulan di sini soal protokol kesehatannya gitu hmm. Ini soal, tadi masker, ini nih, mana nih? nah sebenarnya tadi masuk tapi karena biar kontrolnya enak jadi yeah. kita lepas ya gitu ya yeah. kita semua pakai masker ya yeah, ini deket-deket berarti oke okay. yeah. social distancing, social gitu. distancing. <laughs> berikutnya soal kedepannya mas Adi nah, dari uh, umurnya belum ada dua minggu ya belum belum ada dua minggu ini baru lahir sembilan hari sembilan hari sembilan hari dengan uh, belum ada dua minggu kedepannya uh, ada rencana atau Uh, ada planning apa ya? pasti ada hmm? kalau untuk sekarang yang jelas itu uh, saya mau ngejot di kualitas hmm. kualitas itu begini maksudnya orang hanya mau datang kalau uh, kualitas produknya itu konsisten hmm. kayak contohnya begini kalau misalnya saya bikin batik nih, hmm. bikin batik pesan warna merah Yeah. kain warna merah, hmm. hari ini datang merahnya begini, hmm. besok datang merahnya begini, hmm. besok datang merahnya begini dia nggak mungkin mau pesen sama saya lagi yeah. sama kayak di sini makanan kita sudah ada standarnya segini hmm. bumbunya segini, bahannya segini, beratnya misal kalau misal honey chicken itu ayamnya segini hmm. ya itu harus terus segitu, yeah. minuman pun seperti itu, nggak hmm. boleh ada hati ngurang-ngurangin kualitas Uh, cuman demi cuan, cuan boleh. Uh, mau rame, mau sepi, kualitas itu harus konsisten. Betul. gitu. Kalau bisa lebih bagus, lebih bagus lagi. Nah, cuman tetap minimal konsisten dulu, ya. Terus dengan terus improve, ya pasti hmm. ya. Lalu untuk uh, keberjalanannya kafe ini sendiri yang jelas saya itu mikirnya bukan bukan tipe bukan tipe orang yang menekan, hmm. menekan ke karyawan gitu misal sebisa mungkin digaji sedikit mungkin gitu <laughs> enggak lah, enggak. Saya, saya mikirnya pasti karyawan ada itu juga yeah. uh, ada keluarga ya? iya dan sebisa mungkin mereka itu bisa ikut prosperous gitu. uh. ikut ikut happy gitu yeah. ketika saya happy mereka happy mereka happy saya happy ya, saya benar. melihat mereka kerjanya happy juga saya happy ya, gitu. benar. dan kalau bisa kan langgeng ya langgeng saya cocok sama kamu kamu cocok sama aku gitu dan langsung ya. lama, mm, gitu. perlangsung lama dan bisa maju bareng gitu bahkan aku mikir kedepannya nggak mungkin dong cuma satu kafe pinginnya buka lagi, Aduh, buka lagi gitu, cuman ini masih limited modalnya. Lagian <laughs> baru nah, baru juga, baru juga baru 8, 8 hari. Ya. Perlu, perlu mikir jauh-jauh ke situ. Cuman memang kalau disuruh mikir jauhnya, e -e. pasti ingin buka kaki lagi. Iya. Ya. Di kota-kota lain. Konsep yang sama apa beda? Kalaupun beda, nggak beda jauh. Oke. Okay. Gitu. Nah, yeah. um, kembali lagi ke karyawan kalau lihat karyawan happy kan saya juga happy pasti ya, nah. orang udah naluri, naluri, naluri. natural lihat orang lain happy itu dia tuh ikut happy nah. e, kalau misal memang dia itu perform dia bagus dan lain-lain gak menutup kemungkinan dia bisa diangkat menjadi misalnya mau buka kafe baru hmm. kamu urusin kafe ini ya, ya, gitu iya manajernya ya iya manajernya gitu itu sih panjangnya seperti panjangnya itu iya itu, ya. itu uh, soal kafenya uh, secara garis besar tadi udah kita kulik bareng-bareng ya. Nah ya. kemarin, uh, bukan cuma kemarin, hari ini juga dilihat di belakang ada After Glam nih mas Iya, ya. nah, ini ya, After Glam Termasuk family business apa Family business, ya Jadi After Glam ini tuh, itu sebenarnya brand bisnisnya, iparnya, cici saya hmm. Jadi kakak saya yang pertama itu punya suami, nah ini yang punya brand ini tuh kakaknya suaminya Oh gitu, nah Uh, kakak aku sendiri itu ambil franchise di ada sini franchise. buka. Ya, jadi afterglamming itu nail art, uh, many pedi, uh, eyelash, eyelash extension, terus uh, threading alis, uh. terus uh, ada macam-macam lah. Tapi sebatas kuku sama sekitaran mata atau apa yang lain juga ada? Masih dipikir. Oh, tapi okay. untuk sekarang itu okay. untuk sekarang itu ya terbuka untuk wanita dan pria. Wow, ya. oh, Nggak iya, cuma wanita, iya, ya. ya. hmm. Dilihatnya sih, orang-orang kalo kalo juga udah mulai peduli kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo sebelum interview Mas kalo uh, <laughs> ya, udah Buka kalo kalo dulu kalo Iya udah udah kalo kalo kalo kalo Um, tadi kan yang ini kan family bisnis tapi lebih ke runningnya yang kakak, yang, kecil, yang Ya, gitu yang ya. kakak saya yang pertama. Nah ini kalau yang sini lebih ke semuanya hmm. ya gitu ya? Apa yang sini itu bisa. sekarang masih uh, figuring out um, enaknya gimana sistemnya. Oh gitu. Ya, namanya kafe baru pasti hmm. masih perantakan. Uh. Gitu. Uh, untuk sekarang saya itu mikirnya gini, Papa saya ada usaha, hmm. ada pikiran sendiri, mama oh. saya udah terlalu sibuk mama saya kan ikut-ikut uh, papa saya usaha juga mm. gitu. uh, urusan, urusan batik terus mm. dia ada urusan lainnya juga gitu sekarang harus ngurusin sini juga kasihan mm. ya. udah kakak saya yang pertama dia udah punya anak uh, kalau dia tipenya yang memang family banget mm. ya jadi dia nggak mau anaknya itu ditinggal-tinggal gitu nanti uh, kekurangan kasih sayang lah ya, orang betul. ngomong kayak gitu ya Uh, tapi dia tetap ngurusin asar gelam dan bantu-bantu sini. Mm. Kakak saya yang kedua, dokter masih belum selesai, masih di Semarang. Mm. Jadi um, yang di sini cuma aku. Oh, gitu. gitu. Dan aku di sini mikir, udahlah uang aku masih ada waktu. Mm. Uh, apa namanya, aku bantu sebisaku. Yeah. Gitu dengan tentunya tetap kerjasama sama kakak -kak aku sama adikku, uh, adikku kan masih kuliah juga soalnya, ya, jadi ya. belum bisa full time di sini. Gitu. Oke. Okay. tadi bisa dikatakan uh, lebih ke kontrolnya lebih ke masa ya? dia tapi tetap hmm. ada permission ke. Iya, iya -kak gitu. tentu. Hmm. Kalau misal mau ngambil keputusan apa, pasti sama kakak aku dan sama adikku juga. Gitu. Oh gitu. Nggak nggak langsung, Wah oh, aku mau kayak gini des gitu gak kaya, Enggak hmm. Oke, okay, tadi kan barusan kan soal Cafe hartonya nya Mas ya. Nah ini saya lihat di belakang ada Kayak tubuh-tubuhan ini ada rencana mau bikin apa gimana Mas Adi? Jadi uh, seperti tadi yang saya bilang Di uh. awal ini kan bukan-bukan mau, mau kafe kan uh. Uh, Jadi ini dulu kan rumah uh. Di rubuhin, Tiuruk terus dibangun ulang uh. Dulu mikirnya Dulu banget nih ya uh, dulu banget. Itu mikirnya Uh, atas ini mau dijadiin apa aku juga gak tahu dah <laughs> <laughs> tahu dah pokoknya bangun dulu gitu, uh, gitu. bangun dulu uh, <laughs> sekarang ini mungkin nanti jadi eh uh, floris? floris atau yes. jadi toko tanaman nggak tahu deh okay. pokoknya tanaman-tanaman mama semua di sini semua udah oh ya, di rumah masih banyak sih tapi uh. ini udah taruh sini aja udah Berarti hobi mama ya mama pransipnya. memang suka berkebun Memang suka bergebur. Berarti kalau sekarang emang lagi naik tuh soal gardening gitu. Hmm. Ya, berarti agak visioner ini ya. suka. kayaknya ke depannya bakal rame nih ya, gitu. Bukan visioner, <laughs> ya memang suka. <laughs> suka dari dulu ya. Emang suka. Ini lebih ke, ini Mas barat abis ini lebih ke santai. Ya. Lebih ke bercanda-bercanda yang tadi itu. Ini uh, kaitannya Crazy Rich kalau <laughs> kan. Hal gila yang pernah Mas dilakuin lakuin apa nih Mas Adi? Ada ga ya? Crazy Rich ya. Aku itu ga Crazy Rich. Ya Crazy Rich? Biasa aja. sosok. So, so ya? So -so. Yang Crazy Rich tuh masih banyak. Uh. Ya. Crazy Rich tuh banyak ini. Cuman biasa aja gitu. Ya. Uh. Uh, hal gila ya. Hal gila. Ehm. Uh, apa ya? Masih belum kepikir, Mas. Belum kepikir. Belum Skip aja ya. Skip ya. Nah berikutnya itu soal harga outfit Mas Adi. <laughs> harga outfit, outfit, Kayaknya sekarang, ah, sekarang, kayak mahal-mahal ini. <laughs> Aduh, ndak mahal kok. Ini uh. kaos kaki gratisan. Ah, gratisan? Iya, gratisan dari, dari. papa maksudnya. Oh, iya. dikasih. Ndak tahu sih nemu di rumah udah pakai ini. Oh. Ini celana palingnya tuh 300 ribu. Ini sepatu <laughs> juta lah ini. Oh. Kaos ini 99 ribu. Celana dalam ya paling ngomong aja empat puluh lah. Uh, Terus ini jam ini jam paling berapa ya? Suta paling. Sudah. Yang mahal itu, oh ini topi ya? Topi uh, tapi ini dikasih itu. juga. Ya, sih. ya jadi ini barangku murah-murah semua. Jadi yang mahal itu tangan. Iya. Uh, uh, jadi ini kalau aku nggak pakai apa-apa telanjang, hanya uh, berapa outfit lo? Tangannya. Ini lumayan ini mahal ini bro. <laughs> ini lumayan mahal bro. Berapa kali operasi sebelas? Sebelas. sebelas kali sebelas. operasi ke Singapura yeah. sekalian lanjut kuliah ya uh. gitu. Jadi uh, ini uh, salah satu contoh kalau misalnya uh, gaya itu enggak harus sesuai sama duit ya. Jadi eh, kalau ini berarti kan kesannya ngomong um, gaya kukoyong ini tapi duit-duitnya. Uh, uh, enggak, enggak kok. Enggak. <laughs> biasa aja, biasa Iya udah biasa aja. Cuma contoh misalnya kayak Frank Zuckerberg itu. Hmm. Dia kan polosmu abu-abu terus. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, bukan Frank Zuckerberg. Nah, Frank siapa ya adiknya? Hmm. <laughs> Mark Zuckerberg ya. Yeah. Abu-abu terus polosan, per, polosan, Terus Bill Gates cuman sweater. Ya, nah, Itu -gitu. hmm. orang-orang minimalisme. Hebat. Minimalisme. Itu tuh semua kan keinginan ya, bukan yeah. kebutuhan. The purpose is to get rich. To get rich to be rich, not to look rich. Not to look rich. Hmm. Betul. Itu kunci kuat hari ini. Kunci. <laughs> Terakhir Mas Adi, barang termahal yang pernah dibeli Mas Adi apa nih Mas Adi? Parang termahal. <laughs> Apa ya? <laughs> Aku keisi nih takon di ini. Ala, Orang-orang sih larang. Larang, larang. Murah-murah, deh. Ya. Eh, sekelas Masati murah. Murah-murah, deh. Jam sejuta, <laughs> sekelas Masati murah. Bagi ibu, karena caca yang larang. Murah-murah, <laughs> deh. Sekarang kalau kalau kalau Masato lihat di rumah nih ya, uh. itu murah-murah semua. Murah-murah semua. Lihat kaos yang harga 4 juta alah Kaos 4 juta Kaos seratus ribu aja cukup enak Nyaman loh <tuk> Nyaman Naman, Wih leasing Luncur sing, sing, sing lucu ini ngomong gimana Lho istilah Istilah debat yang lantur Tutup ya wis tuh banget Wih Coba Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke oleh Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Uh, cerita dari Mas Adi sangat bermanfaat, ya. Uh, kita tutup dengan quote-nya tadi: "The purpose is to be rich, not to look rich." Itu sampai jumpa lagi di video berikutnya.